Jadi, nanti ada tiga soal yang saya posting tadi dikerjakan di buku tulis, ya. Besok pas saat tata terbuka di kumpulkan Hello? Cool. <laughs> Hi. <laughs> Có Halo, sekali <laughs> Jalan, kan? Jalan. di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baiklah, Saya jelaskan tentang tugas yang tadi ya yang saya posting itu ya Itu kan dalam bahasa Inggris Nah nanti kalian terjemahkan Ditulis di buku catatan Yang bagus ya Jadi ada ini ya, yang nomor 72 Sudah ngerti maksudnya ini Nomor 72 ngerti, Pak. Jadi ini Ini tentang Mengukur tinggi Sebuah gunung Jadi kalian terapkan yang kemarin Praktek di lapangan Mengukur tower, nah itu caranya sama jadi tinggi gunung Ini misalnya gunungnya ya Ini pertama dilihat dari Nah ini Sudut derivasi yang awal itu adalah 9 derajat Kemudian Mudur berjalan 13 mil Dan dia memandang puncak gunung sudutnya adalah 3,5 derajat jadi di kemarin adalah X-nya kalian disuruh menentukan nilai tinggi bumi berapa tinggi berarti menggunakan persamaan apa yang bisa kemarin X kali tangan sudut elevasi ini sudut elevasi alfa ini Beta. jadi tangan Alfa dikalikan tangan peta bagi tangan Alfa dikurangi tangan peta ada pertanyaan bisa dibilang ya Pak masih binang jadi ini kan ada sebuah gunung ya ini? Jadi, pertanyaan ini kalian disuruh menentukan berapa tinggi gunung suaranya kedengaran apa tidak Kedengaran Pak nah, Berapa tinggi gunung Jika pengamat itu pertama Melihat puncak gunung itu Dengan sudut elevasi 9 derajat Ini 9 derajat Ini sebagai alfa Kemudian Dia berjalan mundur di, sini, di posisi ini Nah kemudian melihat puncaknya lagi Dengan sudut 30 oh, 3,5 derajat Nah ini sudut apa? Beta. Jarak Alfa ke beta Itu adalah 13 mil Berarti nanti satuannya apa? Mil ya Bisa? Berarti X nya sama ya. dengan 13 Alfanya 9 Beta nya 3,5 derajat Kalian bisa pakai kalkulator ya Oke Ada pertanyaan Ini yang nomor 70. 72 ya. Ada pertanyaan? Lanjut ya. Nah, sekarang yang soal nomor 70. Nah, ya nomor 70 ini adalah ada seorang ahli biologi yang akan mengukur lebar sungai. Jadi lebar sungai ini berapa? Tapi yang kalian tentukan adalah panjang sungai, lebarnya sungai. Jadi yang pertama dia mengamati sebuah titik di seberang sungai. Itu titik C. Ini lurus ya. Kemudian dia berjalan di ulur sungai ini sejauh 100 kaki. Di awalnya dia berada di titik A, melihat titik C. Kemudian dia berjalan ke titik B. Kemudian dia mengamati titik C. Di titik B, dengan sudut 54 derajat. Nah, jarak A ke B itu adalah 100 kaki atau feet. Berapakah lebar sungai? Berarti menggunakan perbandingan apa ini? Berarti ini ada sisi apa ini? Sisi kemarin? Ini depan. Nah, ini depan. Ini apa? Samping, samping ya. Iya. Sehingga kalau ada sisi depan dan sisi samping, berarti menggunakan tang. Tang. Jadi kita menggunakan tangan Jadi tangan Tangan 54 derajat Sama dengan W banding 100 Silahkan diselesaikan Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bisa ya? Hai yeah. Kemudian soal yang nomor berikutnya, nah ini. Yang nomor 71 Kelihatan nomor 71? Iya Pak, kelihatan Nah, ini 71 itu artinya gini, Ini ada sebuah menara Kalian disuruh menentukan Berapa panjang ribu Kawat ini, panjang kawat pengikat menara ini. Yang ditanyakan yang pertama itu adalah Panjang kawat ini ini yang A. Berapa panjang ini? Kemudian ini berapa? Ini berapa jauh? Ujung ini, ujung pengikat tanah. Kawat ini ke tanah. Dengan kaki menara. Ground. Nah ini, yang namanya ground. Berapa jaraknya ini? Ini yang B. B. B. Jarak pengikat kawat ke tanah, ke kaki menara. Itu yang B. Jadi Di sini ada menara, kemudian diikat, jarak ikatan yang atas ini ke tanah adalah 150 Berapakah panjang kawat? Pengikat. Di mana sudutnya ini adalah 43 derajat. Berarti kita menggunakan perbandingan apa? Berarti ini ada sisi apa ini? Sisi Ini sisi apa ini? 150 ini sisi apa? Kalau sebutnya di sini Kita mencari panjang ini Cari L Ini sisi apa? Sisi depan Sisi depan Ini sisi Sisi apa? Sin. Nah, kalau ada depan miring apa? Cine, sin kot, tangan. Sin mbak. Sin. Nah berarti yang kita gunakan adalah sin 43 derajat sama dengan 150 dibanding l. Silakan cari nilai l nya berapa. Bisa? Silakan nanti Ini yang, A. yang b menggunakan apa b? ada 150 ini depan ada sisi apa ini? ini sisi apa? sisi? samping, samping ya? Okay. nah ini yang kita cari nilai ini X nya berapa? berarti 150 dibanding X itu sama dengan apa? sin atau kos atau tangan? Ini dibanding Depan, dibanding samping Apa? Tangan, ya benar Berarti ini tangan 43 derajat Silahkan nanti Dicari nilai X-nya Ada pertanyaan? Cukup ya? Oke. Jadi nanti ditulis di buku Soalnya kemudian jawabannya Sudah cukup Jangan lupa resensinya. isi. Sudah ditulis ini Saya tutup ya Nanti bisa lihat rekamannya Oke. Oke Silahkan jangan lupa presensi. masih ingat cara ngisi presensi Gimana Pak? Pak? Lupa Pak Lupa ini di catatan. Oh, masuk di umum. Nah, ini presensi pertemuan hari ini pertemuan ke berapa? Isi, oh. ya. Bisa ya? jangan lupa disesuaikan postingannya ini hari ini pertemuan ke 35 ya. Ada pertanyaan? Dadah nah cukup ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.